Halo kawan kawanku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya Bakalan mencoba untuk berburu ikan hias teman-teman Dan kali ini kita sedang berada di salah satu pedesaan Tepatnya di kota Sumedang Dan spot kali ini kita bakalan mencari ikan hias di mata air pedesaan Nah, emang di tempat kali ini banyak sekali jenis ikan hiasnya teman-teman Bahkan sampai di solokan yang kecil pun Itu masih banyak banget ikan hiasnya Wow, gila sih. Berarti ini tempat masih benar-benar asri, teman-teman. Dan mudah-mudahan malam ini kita panen, ya. Alhamdulillah, di sini kita menemukan salah satu ikan hias, yaitu ikan zebra. Di mana ikan ini memiliki motif atau corak seperti kuda zebra, teman-teman. Dan ikan ini sangat cocok sekali dipelihara di akuarium Karena selain lucu, unik... Pemeliharaannya pun cukup mudah sekali, teman-teman. Jadi, ikan ini sangat cocok sekali untuk kita pelihara, dan di sini kita mendapatkan ikan zebra lagi. Dan kita lihat nih, ya, emang motifnya itu benar-benar mirip sekali dengan kuda zebra, teman-teman. Ikannya kecil, tapi wadaw, cantik sekali ya, pribadi. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari jenis ikan hias yang lainnya, teman-teman. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan salah satu ikan hias yaitu ikan ceri pedang. Kenapa disebut ikan ceri pedang? Karena buntutnya itu memanjang seperti pedang, teman-teman. Dan di sini kita menemukan ikan zebra lagi, teman-teman. Dikarenakan di sini banyak juga ikan zebranya, jadi kita mencoba untuk menangkapnya, teman-teman, buat dikoleksi di, di akuarium. Ikan ini kecil-kecil, tapi warnanya buset, matil banget, teman-teman. Jadi ikan ini benar-benar cocok untuk dipelihara di akuarium. Waduh wow, gelo-gelo ini mah teman-teman gelo mantap pisan asli. Nah, di sini kita menemukan atau mendapatkan satu ekor ikan ceri pedang. Tapi yang satu ini adalah indukan atau betinanya, teman-teman. Dan di sini kita bakalan uh, membedakan mana ikan cere pedang yang jantan dan betina. Nah, ini adalah ikan cere pedang yang betinanya, teman-teman. Jadi, yang betinanya itu tidak memiliki ekor yang panjang. Oke, nice, kita amankan. Dan di sini kita menemukan ikan zebra lagi tapi dengan warna yang berbeda dari yang sebelumnya, teman-teman. Mari kita lihat bareng-bareng yuk. Nah, jadi ikan zebra yang satu ini warnanya itu udah muncul, udah timbul, udah mencolok pokoknya ya. Tuh, lihat. Jadi warnanya itu ada warna kuning, oranye, hijau, biru. Pokoknya campuran gitulah teman-teman. Gila, gokil. Parah banget ini kerennya. Nah, kenapa di mata air biasanya banyak sekali kehidupan di dalamnya? Karena kualitas air yang baik memungkinkan adanya kehidupan di dasar air yang baik juga, teman-teman. Seperti tanaman air dan ikan-ikan hias kecil lainnya Dikarenakan kualitas air yang baik, maka kualitas ikannya pun baik juga teman-teman Karena air adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi fisik si ikan dan lingkungannya Kurang lebih seperti itu teman-teman Makasih. dan tidak disangka di sini kita mendapatkan atau menemukan lobster air tawar teman-teman. Dan baru pertama kali saya melihat lobster air tawar yang kita tangkap sebesar itu. Saya baru pertama kali. Wow, gila keren banget. Dari warna warna birunya itu terang banget teman-teman. Kalau misalkan dilihat langsung dan ini cukup besar sih. Nih, ya kita lihat. Nih, ini adalah lobser tawar yang tadi kita dapatkan. Waduh nyapit lagi. Tuh, lumayan besar kan teman-teman? Alhamdulillah di sini kita panen juga ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan ikan golsom tapi sayangnya tidak sempat terekam ya karena di sini posisi kita agak berpencar gitu teman-teman untuk berburu ikan hiasnya yes tebal-tebal dan alhamdulillah banget teman-teman di sini kita mendapatkan ikan zebra yang leukistik yang memiliki kelainan yang benar-benar unik teman-teman dikarenakan ikan ini berbeda dengan ikan zebra yang lainnya yang di mana ikan zebra yang lainnya memiliki corak atau motif garis-garis tetapi ini full putih teman-teman gila keren parah Oke okay, kawan kawanku tercinta semuanya dan inilah hasil berburu kita mencari ikan hias di sekitar mata air pedesaan Alhamdulillah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama kira-kira tadi kita uh, berburu sekitar 2-3 jaman Alhamdulillah kita panen dan kualitas ikannya pun keren-keren semua teman-teman Oke mungkin cukup sekian berburu kali ini kita akan bertemu di konten selanjutnya semoga kita diberikan kesehatan selalu salam satu atap magdeline dan salam satu hobi kawan-kawanku. Uh, uh, uh.